Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba membawakan alur cerita wudong Dong Kian Kun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita wudong Dong Kian Kun di sini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Babak 969, ratus enam Moluo. Ketika pusaran spasial di dekat dada sosok batu perlahan terbentuk, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan bisa melihat percikan api menari di dalamnya. Detik berikutnya, aura kuno yang tak terlukiskan dan tak terbatas samar-samar muncul saat memancar keluar. Di bawah jangkauannya, semua orang di aula besar bisa merasakan getaran dalam jiwa mereka. Apa sebenarnya yang ada di dalam ruang itu? itu benar-benar dapat menghasilkan fluktuasi yang menakutkan. Beberapa ahli berseru kaget ketika mereka menatap pusaran. Aura ini, Lindong juga menatap pusaran spasial dengan ekspresi berapi-api. Saat ini, bahkan seorang lelaki yang bermartabat seperti dirinya, tanpa sadar merasakan gelombang kegembiraan yang luar biasa di hatinya. Sementara itu, setelah mendeteksi fluktuasi yang memancar darinya, dia bisa dengan jelas merasakan devoring ancestral simbolnya mengeluarkan suara dengung yang jelas. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya simbol leluhur yang memangsa telah menghasilkan suara yang begitu menggembirakan dan mengenang. Jelas, selain simbol ancestral thunderbolt, salah satu dari delapan simbol ancestral leluhurnya, benda lain mana yang bisa memicu reaksi seperti itu dari simbol ancestral leluhur. Ketika aura yang tak terbatas memancar melintasi seluruh aula besar dan mengejutkan semua orang. Aula besar tetap diam untuk sementara waktu. Bahkan para ahli yang telah tersebar untuk berburu harta karun lainnya berhenti di jalur mereka. Melemparkan pandangan kaget mereka ke pusaran spasial yang baru saja muncul. Uff, setelah beberapa saat, Lindong perlahan-lahan tersadar. Perlahan-lahan menghembuskan napas. Dia mengalihkan pandangannya yang bersinar ke tiga menara perak yang telah menyatu bersama. Saat ini, mereka telah berubah menjadi rune perak yang tidak biasa. Pola kilat menutupi rune sementara baut kilat melengkung dan menari di sekitarnya. Lindong dengan lembut mengepalkan tangannya. Informasi yang diperolehnya dari Zuo Fei mengatakan kepadanya bahwa selain membuka dunia guntur. Siapapun yang mengendalikan kunci menara perak juga akan dapat mengendalikan apa yang disebut dunia guntur. Selain itu, hanya dengan mengendalikan dunia guntur, seseorang dapat memperoleh simbol Ancestral Thunderbolt. Karena itu, ia harus mendapatkan rune perak ini. Lindong tidak tahu apakah orang lain tahu tentang informasi ini. Meskipun demikian, jika ada orang lain yang sadar, itu akan membuatnya jauh lebih sulit baginya untuk mendapatkan rune perak ini. Apapun, Lindung akan mengambil tindakan untuk mendapatkannya. Dengan pemikiran ini terlintas di benaknya, mata Lindung berubah tajam dan ganas seketika. Sepasang sayap naga hijau raksasa muncul dan membentangkan dari punggungnya. Berubah menjadi seberkas cahaya hijau. Ia terbang lurus menuju rune perak. Instan Lindung bergerak. Semua orang menyadarinya secara instan. Namun, setelah menyadari bahwa tujuan Lindung tidak langsung menuju ke dunia guntur, tetapi sebaliknya menuju rune perak, semua orang melongo sejenak. Saat ini, dunia guntur sudah terbuka, karenanya kunci menara perak itu seharusnya tidak berguna. Namun, mengapa Lindung memilih untuk bergerak terlebih dahulu? Namun demikian, semua orang yang hadir di sini bukan idiot, dengan beberapa pemikiran cepat. Mereka dapat menguraikan beberapa petunjuk juga. Sepertinya rune perak ini tidak berguna seperti yang mereka kira. Keserakahanmu tidak pernah puas. Bocah. Pria tua berambut abu-abu itu memimpin dan berteriak dengan marah. Meskipun dia tidak tahu untuk apa rune perak itu bisa digunakan. Pengalaman bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah mencegah lindung mendapatkannya. Karena itu, setelah suaranya menderu, sebuah kepalaan bergemuruh darinya. Berserk angin kencang bercampur dengan kematian padat Ki menyapu Lindong. Bang, saat serangannya bergemuruh langsung ke Lindong, sosok kecil mungil segera melesat keluar. Dengan raungan yang penuh cinta, life dad COVID cover di tangannya bergemuruh keluar, menghentikan serangan pria tua berambut abu-abu itu tepat di jalurnya. Kamu gadis sialan, ketika dia melihat bahwa Mulingshan telah mengambil tindakan untuk menghalangi serangannya. Pria tua berambut abu-abu itu sangat marah sehingga dia mengepalkan dan menggertakkan giginya. Meskipun kekuatan mantan hanya pada tahap mendalam kehidupan yang sempurna, berkat penutup peti mati yang tangguh, dia tidak perlu takut sama sekali. Dengan Mulingshan menghalangi jalan, Lindong bisa mencapai rune perak satu langkah di depan orang lain. Kamu akan berhenti saat raungan terdengar sekali lagi dari belakang. Lindong tidak repot-repot memutar kepalanya. Kali ini, orang yang bergerak adalah Huo Yuan. Dari amarah yang terkandung di dalam aumannya, semua orang sekarang tahu betapa pentingnya rune perak itu. Desir, dengan gelombang lengan bajunya, kors devoring surgawi melesat keluar, bergegas menuju Huo Yuan untuk menghalanginya. Mengulurkan telapak tangannya, tangan lindung menembus petir, sebelum dia meraih rune perak. Mendapatkan rune perak tidak sesulit yang dia bayangkan, jelas. Itu karena sisanya tidak tahu nilainya. Oleh karena itu, dahi beberapa orang mulai berkerut dan merajut ketika mereka melihat bahwa dia telah mendapatkan rune perak. Lindong, rune perak itu dibentuk oleh tiga menara perak. Apakah kamu berani mengklaimnya untuk diri sendiri? Panghao meraung. Geram sampai wajahnya berubah hijau. Saudara Lindong, tindakan kamu agak terlalu sombong. Liu Xiang Suan menambahkan, sambil sedikit merajut alisnya. Suaranya yang lembut mengandung sedikit ketidaksenangan. Lindung, serahkan rune perak. Jika tidak, aku khawatir kamu akan menjadi musuh publik. Huo Yuan menimpali dengan nada acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata mereka, mayoritas ahli di aula besar menatap Lindung dengan niat buruk. Setelah memasuki rumah gua, panen Lindung cukup melimpah. Sebelumnya, dia bahkan mendapatkan Lightning Emperor Scepter yang telah membangkitkan keserakahan dan kecemburuan mereka pada sejumlah besar penonton. Oleh karena itu, dengan primer di tempat, mungkin untuk menarik keserakahan di hati mereka dan menghasut mereka untuk menyerangnya. Namun, mata buta dilemparkan ke tatapan oleh Lindong, yang menjawab dengan nada apatis. Jika ada orang di sini yang bisa menyediakan waktu untuk berdansa dengan aku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, tidakkah kamu semua akan menyesal jika terjadi sesuatu pada harta di ruang itu kan petik dua dari kata kata sebelumnya yang berteriak Lindong samar samar bisa melihat dan menebak bahwa tidak ada yang menyadari sifat sifat rune perak yang bisa mengendalikan dunia guntur jika tidak reaksi mereka pasti tak terhitung kali lebih kuat dari ini setelah mendengar kata kata Lindong ekspresi pada Pang Hao dan wajah wajah lainnya berubah samar karena mereka tanpa sadar mengalihkan perhatian mereka ke pusaran spasial. Fluktuasi tak terbatas yang memancar keluar darinya tak terhitung kali lebih kuat daripada tongkat kaisar petir. Jelas, apa yang ada di dalam ruang itu adalah harta paling berharga di dalam gua ini yang tinggal. Pergi, ayo pergi, saling bertukar pandang satu sama lain. Pang Hao dan para ahli lainnya melesat ke depan, langsung menuju ke pusaran spasial. Apapun. Mereka harus melihat apa yang sebenarnya ada di dalam ruang itu terlebih dahulu. Mayoritas ahli di aula besar tampaknya menembak secara bersamaan, menyebabkan Lindung tersenyum samar saat melihatnya. Dengan rune perak di tangannya, dia bisa mengendalikan ruang itu. Begitu dia memasuki ruang itu, dia tidak lagi harus takut pada salah satu dari mereka. Bahkan jika mereka mengeroyok dia, Lindung masih bisa berurusan dengan mereka. Pang Hao dan para ahli lainnya sangat cepat, muncul sebelum pusaran spasial dalam sekejap. Namun, tepat ketika mereka akan bergegas ke sana, desah tak berdaya bergema di aula besar. Setelah mendengar desahan, mata Lindung langsung mengontak. Dia segera mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat sosok yang dibungkus jubah merah tiba-tiba muncul secara misterius di depan pusaran spasial. Perburuan harta karun di gua ini berakhir di sini tuan tuan, kalian semua bisa pergi sekarang. Petik 2. Setelah penampilannya, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Suaranya mengandung nada otoritatif. "Kamu ingin mati." Kemunculan tiba-tiba dari sosok berjubah merah mengejutkan Pang Hao dan para ahli lainnya. Namun, setelah mendengar kata-katanya, amarah dan amarah yang hebat meletus di dalamnya, mengakibatkan banyak ahli secara bersamaan mengambil tindakan. Detik berikutnya, Serangan cepat dan sengit melolong keras saat mereka menembak langsung ke sosok berjubah merah. Menghadapi serangan yang datang, sosok berjubah merah tidak menunjukkan tanda-tanda penggelapan. Mengangkat kepalanya dengan samar. Bayangan wajah muncul dalam bayang-bayang mantelnya. Sekelompok orang bodoh mengangkat tangannya. Pria berjubah merah menjentikkan jarinya. Menyebabkan lingkaran cahaya menyala tiba-tiba darinya. Setelah melakukan kontak dengannya, banyak serangan menakutkan langsung menghilang ke udara. Bang, saat gelombang berapi menyapu, wajah Pang Hao dan semua ahli lainnya langsung berubah pucat pasi. Detik berikutnya, dengan suara keras, mereka semua dikirim terbang kembali dengan sedih. Kali ini, bahkan pria tua berambut abu-abu, yang merupakan ahli tahap kematian mendalam, dikirim terbang kembali. Sok mengisi wajah lindung saat dia menatap pemandangan yang terbuka di depannya. Pria berjubah merah ini jelas adalah orang yang telah dia temui sebelumnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia bisa mengirim semua ahli ke sini terbang. Seberapa kuat dia, tidakkah dikatakan bahwa orang-orang yang terlalu kuat tidak dapat memasuki wilayah lautan surgawi? Setelah kekalahan telak, Pang Hao, Liu Xiang Huo Yuan dan para ahli menstabilkan tubuh mereka. Sebelum mereka menatap kaget pada pria berjubah merah. Bolehkah aku tahu siapa kamu sebenarnya, Tuan yang terhormat? Tempat tinggal gua ini adalah tujuan sembilan gerbang tenang kami dan aula langit misterius. Mungkinkah pria terhormat ini ingin mengecewakan kedua faksi kami dengan tindakanmu? Pria tua berambut abu-abu itu berteriak dengan keras. Jika kamu ingin kami meninggalkan buah, kamu harus menunjukkan kepada kami bahwa kamu memiliki kualifikasi. Pria Parubaya dari Mysterious Sky Hall berbicara dengan suara yang dalam. Kualifikasi. Ya, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 970. Mengusir. Suara tajam pria tua berambut abu-abu itu menyebar ke seluruh aula dengan cara menusuk. Menyebabkan kejutan tebal terungkap di wajah semua orang. Banyak pasang mata berisi ketakutan ketika mereka melihat pria berjubah merah berdiri di depan pusaran spasial. Moluo, nama yang sangat terkenal di dalam chaotic dimensi. Moluo ini jelas salah satu yang terkuat di antara para ahli puncak laut iblis chaotic. Flame Divine Hall-nya adalah tuan tak terbantahkan dari wilayah laut api dan merupakan hegemon yang terkenal seperti keberadaan dalam chaotic dimensi ini. Dari sudut pandang tertentu, Aula Api Flame bahkan lebih kuat dari Gerbang 9 Tenang dan Aula Langit Misterius. Hampir tidak ada faksi di seluruh Chaotic Dimensi yang berani menyinggung Aula Api Flame. Semua ini karena Flame Divine Hall memiliki tuan yang disebut Moluo. Kekuatan Moluo ada di tahap Samsara. Kekuatan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh sebagian besar pemimpin berbagai faksi besar di Chaotic Dimensi. Namun, tidak ada ahli panggung samsara tunggal di caotik dimensi ini yang berani kurang ajar atau mendominasi di depan Moluo. Ini karena, Moluo mengendalikan salah satu dari delapan simbol ancestral agung. Simbol leluhur yang berkobar, itu hanya mungkin untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan simbol ancestral setelah mencapai level mereka. Ketika kekuatan seperti itu ditampilkan, kekuatannya akan mengguncang dunia. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dari kaisar petir itu. Dia juga memiliki kekuatan panggung samsara, namun Yimo itu harus mengirim Yimo tingkat raja dan tiga Yimo tingkat umum untuk menghadapinya. Di tingkat budidaya manusia, ini akan setara dengan tahap reinkarnasi dan tiga ahli tahap samsara. Meskipun demikian, tiga tingkat umum Yimo langsung dibunuh oleh kaisar petir, sedangkan tingkat raja Yimo juga disegel. Dari ini adalah mungkin untuk melihat seberapa mengerikan ahli panggung samsara mengendalikan simbol Ancestral. Saat itu di unik Devil City, bahkan tiga master sekte besar dari Gerbang Yuan tidak berani menyinggung tuan dari Istana Kegelapan ketika dia muncul. Ini sebagian karena mereka tidak ingin menyinggung Istana Kegelapan. Tetapi faktor yang lebih besar adalah karena penguasa Istana Kegelapan mengendalikan salah satu dari delapan simbol Ancestral Agung. Simbol Ancestral Kegelapan Trio Yuanzi jelas mengerti bahwa bahkan jika mereka bergandengan tangan, peluang mereka untuk mengalahkan penguasa istana kegelapan, yang memiliki simbol ancestral kegelapan, sangat rendah. Moluo dari Chaotic Dimensi adalah eksistensi yang mirip dengan penguasa dari Darkness Palace. Di dalam Chaotic Dimensi, seseorang hampir tidak akan bertemu dengan para ahli panggung samsara pamungkas ini. Mereka semua adalah titans dalam hak mereka sendiri. Seseorang seperti Moluo, yang merupakan ahli panggung samsara yang memiliki simbol leluhur, ada hanya dalam legenda. Namun, orang legendaris seperti itu benar-benar muncul di hadapan semua orang di aula besar ini. Kejutan seperti itu memang tidak ada bandingannya. Seluruh aula menjadi benar-benar sunyi di hadapan kata-kata tirani Moluo. Bahkan pria tua berambut abu-abu itu tidak berani mengatakan apa-apa. Ini karena mereka jelas mengerti bahwa apa yang dikatakan Moluo benar. Lupakan orang-orang ini di sini. Bahkan jika kepala dua faksi besar telah datang, mereka masih tidak akan berani mengatakan tidak kepada Moluo. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia sebenarnya adalah Moluo. Ada juga keterkejutan di mata Lindong, dan butuh waktu yang lama kemudian sebelum dia berangsur pulih saat tangannya tanpa sadar mengepal. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu simbol leluhur lain setelah bertahun-tahun. Namun, reputasi pemilik simbol leluhur ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Lindong. Dia tanpa sadar tertawa pahit saat memikirkan hal ini. Namun, tekad muncul dari kedalaman matanya. Dia akhirnya percaya bahwa cepat atau lambat, dia juga akan dapat mencapai tahap ini. Namun, dia masih membutuhkan waktu. Wan Mo Luo. Keheningan di dalam aula berlanjut sejenak, sebelum pria tua berambut abu-abu itu akhirnya menggerakkan mulutnya yang agak kering dan dengan hormat berkata, Bagus, gerbang sembilan serene kita telah membayar harga yang mahal untuk mencari harta karun kali ini. Aku berharap bahwa karena pimpinan kami, diri kamu yang terhormat, orang tua ini memiliki status yang cukup tinggi di dalam gerbang serene sembilan. Kekuatan tahap kematiannya yang mendalam memungkinkannya untuk memiliki posisi yang cukup tinggi di caotik dimensi. Namun, dia tampak sangat rendah hati di depan Moluo. Ini karena dia jelas mengerti bahwa orang ini sebelum mereka akan memiliki waktu yang sangat mudah membunuhnya. Objek dalam dunia guntur bukanlah sesuatu yang bisa kalian sentuh. Dengan sembarangan menerobos masuk hanya akan membawa bencana besar bagi sekte kamu. Moluo melirik pria tua berambut abu-abu itu dan berbicara dengan suara samar. Koror muncul dari mata lelaki tua berambut abu-abu itu dan yang lainnya setelah kata-kata ini terdengar. Mengingat status Moluo, tentu saja tidak ada alasan untuk berbohong kepada mereka. Kalau begitu, apa yang ada di dalam dunia guntur yang bahkan tidak bisa ditangani oleh faksi di belakang mereka? Bolehkah aku bertanya kepada Tuan Moluo apa yang ada di dalam dunia guntur? Mata Yuan berkelip ketika dia bertanya. Mata Moluo menyapu Yuan saat dia sedikit mengernyitkan alisnya. Ada perasaan yang dia tidak suka dari tubuh yang terakhir. Namun, dia tidak dapat mendeteksi asal dari perasaan ini pada saat ini. Yuan merasakan tatapan Moluo perlahan menyapu tubuhnya saat keringat dingin muncul di punggungnya. Wajahnya diturunkan dan cahaya hitam jauh di dalam matanya juga ditekan dengan kuat. Pengamatan ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Kuo Yuan merasa seolah-olah dia beruntung bisa selamat hidup setelah Mata Mo Luo beralih. Dia mengepalkan tangannya yang basah kuyup. Jangan ajukan pertanyaan yang seharusnya tidak kamu lakukan. Mo Luo menarik pandangannya dari Huo Yuan. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi sumber perasaan itu, Mo Luo tidak memberi Huo Yuan wajah sama sekali. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Baiklah. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu dengan kalian semua. Perjalanan mencari harta ini akan berakhir di sini. Kalian semua akan segera meninggalkan gua itu. Pria tua berambut abu-abu, Liu Xiangxuan, Huo Yuan dan yang lainnya segera memiliki ekspresi yang tidak wajar setelah mendengar ini. Namun, mereka tidak berani menyuarakan keberatan. Kekuatan yang dimiliki orang sebelum mereka jauh dari apa yang bisa mereka lawan. Namun demikian, mereka juga sedikit tidak rela menarik diri pada saat ini. Lindong juga merajut alisnya erat pada saat ini. Dia dengan erat memegang simbol perak yang berkelap-kelip dengan cahaya kilat. Pergantian peristiwa ini jauh melebihi harapannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menakutkan seperti itu akan tiba-tiba muncul tepat ketika dia akan melihat simbol Ancestral Thunderbolt. Dia telah berupaya selama bertahun-tahun untuk mendapatkan simbol ancestral Thunderbolt ini. Mustahil baginya untuk menyerah begitu saja. Hei, bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Tempat ini bukan milik kamu. Apa hakmu untuk meminta kami pergi? Sementara Lindong mengerutkan kening, Mulingshan membuka mulutnya dan berbicara dengan cara yang tidak menyenangkan. Orang lain mungkin takut pada Moluo, tapi dia tidak terlalu takut padanya. Latar belakang Klan Paus Sage abadinya memungkinkannya untuk memiliki keberanian seperti itu. Bagaimanapun, faksi terkuat dalam chaotic dimensi ini akan selalu menjadi suku Sidimen. Pria tua berambut abu-abu itu dengan diam-diam merasa senang setelah melihat bahwa Mulingshan berani berbicara sedemikian rupa terhadap Moluo. Dia diam-diam mengutuk gadis yang mencari maut ini, sementara mereka mengantisipasi Moluo untuk menunjukkan kemarahannya. Namun Moluo hanya melirik Mulingshan sebelum segera mengerutkan mulutnya ketika dia menjawab Gadis kecil, kamu harus pulang dan patuh tinggal di sana Jangan keluar dan menyebabkan kekacauan Aku tidak menggertak siapapun Petik 2 Pria tua berambut abu-abu dan yang lainnya terperangah Mengapa Moluo yang biasanya sombong Yang selalu melakukan sesuatu dengan caranya Berbicara dengan cara seperti itu Setelah melihat ini Lindung mengerti bahwa Moluo ini telah dengan jelas menemukan identitas klan Paus Sage Abadi Mulingshan. Namun, ketika dia melihat bahwa Mulingshan akan membalas, dia dengan cepat menghentikannya. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Lord Moluo, aku sadar apa yang ada di dalam dunia guntur ini. Pria tua berambut abu-abu, Liu Xiang Xuan dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Mata mereka diarahkan ke Lindong. Jelas, mereka tidak berharap bahwa yang terakhir benar-benar memiliki informasi tersebut. Oh, mata mulu berkedip sejenak. Segera setelah itu, matanya berhenti pada Lindong. Setelah itu, dia bergerak dan muncul di samping yang terakhir saat tangannya mendarat ke lengan Lindong. Cah, energi panas yang tak tertandingi tiba-tiba dibebankan ke tubuh Lindong seperti binatang buas setelah tangan mendarat di lengan Lindong. Perasaan itu seolah-olah magma telah memasuki tubuhnya. Kekuatan simbol leluhur yang menyala. Lindung sangat terkejut ketika energi menyerbu tubuhnya. Simbol leluhur yang memangsa di istana niwannya langsung mulai berputar. Kekuatan melahap menyapu dan melahap energi panas yang telah menginvasi tubuhnya dengan cara yang agak menyedihkan. Aku melihat, Moluo merilis lengan lindung ketika yang terakhir mengaktifkan Deforing Power. Mata yang agak merah itu menunjukkan kejutan yang sangat kaya dan tampilan yang tak terlukiskan. Lindong dengan hati-hati menatap Moluo. Dia mengerti bahwa yang terakhir telah mendeteksi simbol leluhur yang memangsa dari kontak sesaat mereka sebelumnya. Kamu Lindong. Lindong sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Moluo. Nada yang terakhir sangat aneh. Seolah-olah dia telah mendengar nama Lindong jauh sebelum ini. Ya, Lindong sedikit mengangguk. Tidak heran kamu bisa menghapus Moki. Ekspresi Moluo aneh. Segera setelah itu, dia berbalik ke pusaran spasial. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk dan menyatakan di depan mata tertegun pria tua berambut abu-abu dan yang lainnya. Ikuti aku ke dunia guntur. Sukacita liar segera muncul dalam mata lindung setelah dia mendengar ini. Dia tidak tahu mengapa Moluo setuju untuk mengizinkannya memasuki dunia guntur. Namun... Itu baik-baik saja selama dia bisa masuk. Hanya dengan memasuki dunia guntur maka dimungkinkan baginya untuk mengendalikan tempat itu. Ini selanjutnya akan memungkinkan dia pengaruh kecil terhadap Moluo ini. Baik, oleh karena itu, Lindong mengangguk tanpa ragu setelah kata-kata Moluo terdengar. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share